ode 8 gimana bang? agak sulit soalnya stuck kosong nih ini belum clear nih normal clear kok oh, enggak enggak kita uh, ode ode sebelum nonton video ini silahkan subscribe channel ini supaya tidak stuck dan jangan lupa diberi like video ini jika kalian suka thank you konnichiwa dokta konnichiwa ayo konnichiwa oke okay. ya ini dia it's time this time Oke okay, ingat ya speed run tadi kita sudah selesai dari speed run sampai OD 5 dan sekarang kita langsung ke gacha gacha S ini di sini gua sudah ada 3.000 30, 30.001 sedangkan ini 77 PO ya yang merah masih menunggu di stake EX gitu. <laughs> ini masih gua belum pakai ini gratisan ya tapi gua udah pakai 10 kali pakai random lem dulu lah takutnya kebesaran gua kecilin aja lah uh, segini oke okay, sekalian klaimin skin waspring segini untuk lah buat dokumentasi nah Nah di sini gua sudah ada gacha 10 kali di hari pertama Itu gara-gara Iqbal dan Fajar nyuruh ya Nyuruh untuk gacha deh Gacha deh Jangan biarkan kami gacha Karena kami ampas Kami pingin kamu lihat ampas juga Dan hasilnya apa? Nih. Nah, hasilnya dapat ini Dapat 2 bintang 6 dan frost ya Nah, itu dia oke lanjut kita ke 20 kali puluh. oke siap apakah komentar oh, bentar satu lagi apa sih ini ah nih pakai kayak gini pakai kacamata hitam mata apa nih? Oke, siap. Siap ya. <laughs> Keren. Gokil. Oke, lanjut kita mulai. Apakah kita akan mendapatkan S ini ya dalam 30 kali pull? Kita nggak tahu. Just course play. Kita lihat S kalian mengakui kedaulatan. Ayo. Akui kedaulatan Israel ya. 16 orang dong. Tumpinnya banyak ya. Oke. <Okay. tumbinnya> Akhirnya tidak jadi giveaway ya. Oke okay, tidak jadi beneran ya. ya. Ah. Giveaway. Kalau jadi 30 ya di bawah 30 dan itu giveaway nya pada saat 1k subscriber skip sajalah ya semoga bleach sip, mantap langsung dapat baru juga 20 ya. ini nih, ini yang terakhir nih misalkan dapet si anunya S nya nih. giveaway nya jadi kalau enggak tarik nafas dulu tarik nafas dalam-dalam hembuskan oke okay, siap oke okay. silver S eh silver S dong please lah jangan datang S lah eh jangan datang, datang silver S buat di CN silver, silver S dong yang datang bukan S nya Oke, okay, sip, dengan gua keringet dingin Oke, okay, apakah ini? Oke okay. <laughs> Ayo, apa nih? Ayo tebak, rainbow atau apa nih? Oh, wow. tidak jadi giveaway ya, tidak jadi. Eh, tapi banyak cuy, bintang nya banyak. Kodok Yobitai, a 6 no Franka ya, Franka, Franka. Ini Diktarというのは... siapa nih, Iris? Wih, lumayan ya. Ayo buka bang. Nah, kita buka, karena tidak dapat. Tidak ada giveaway. Sayangnya, giveaway gagal. <laughs> Oke, lanjut lagi. Kita masih ada, masih ada banyak bahan. Bapak, bang, saya menemani di sini 120 kali. pull. woi, langsung ya. Oke, okay. bintang 5 nya banyak, cuy. Hai, MSR. Cuy bintang 5 nya banyak. Apa-apaan? Banyak amat bintang 5 nya. Ah, bintang lagi. Frost. Frost. Frost. fix. F fix, fix. Sir, sir. Apakah red up ini? Oke, okay, kita pakai lagi. Kita pakai lagi aja mata hitamnya. Nah. Oke, okay, apakah kita dapat nih? Kita lihat ya. Arcana no michi. Yo yakou no shi to warawa no unmei da. Gue hey, jangan dong. Oke, okay, bintang 3. Ada di tengah ya, bintang 6 ya. Eh? Nah, <laughs> Aji mu sayangku sayangku kenapa anda mau muncul? Kenapa <laughs> muncul dong? Alhamdulillah ada teman. <laughs> Bismillah. Ya, yeah, ketawalah, ketawalah sepuasnya ya. Selagi Kodaw kalian yodhi. bisa ketawa-ketawalah sepuasnya. Bro, tapi bintang 5 6-nya ini dapat tiga kali loh. Kalau di OBS-nya lag tapi di komputer aman berarti masalah di OBS-nya. Oke, okay, siap berarti memang di OBS-nya ya? lanjut kembali, oke biru, lanjut kembali, ayolah tante S, tante cepatlah, mungkin, oke kuning lagi. Dan dapat red up lagi, ya. Ini banyak red up-nya, enam masih ada satu kali lagi. Ya, gitu. Nerendon pake eh. Franka tidak ada Franka hmm, hmm, hmm. Teori satu-satu ada tujuh puluh bang. Ya, berapa? <tipun> Isi minara ini no habis. Kasus cuma coba. Hai, hai, hai, hai, Kali habis, Kami... kan? Waduh, dihabiskan beneran. Capek juga, cuy Hai, hai, hai! Hai, hai! Hai, bawa pulang semua Hai, ya sangat sesuatu 234 Hmm, bayangkan Pertama kalinya gue Memegang Serti kuning seperti ini <laughs> 234 Bapak, oh, santai bang Bisa 120 ah, Bentar Gue bingung sendiri nih Eja udah ada 120 Belum lagi kalsit nih Kalsit kagak sempat nih 120 Sisa 40 Gimana coy Lanjut atau gimana nih Ngambil Eja dijual bener kah Hah? Dijual? Dijual maksudnya Oh, Serti kuningnya, lah Kita coba dulu lah Yoi lah lah teori kesini ke sini dulu mampir ke sini dulu uang ampasnya di sini <tuh> besok magrib nuker mantap sekali nih ini bagus kayaknya nih. Nuker, uh, nuker nuker nuker di dapat capek tang kecul ret ishiminara <tuh> Nuklirnya Ansel ada di balik celana Hujan terus Yostar. Buat nambahlah Berset, nyari TO Enggak, nyari bintang 4-nya saja Masih tidak dapat Mantap sekali anda ya Bintang 5 dikasih banyak tapi red up ya, red up ya mohon red up. Yeah. up. Oke, okay. dapat blitz, poten empat poten empat. Sugoi nah. Nih kalau anu kecuali tadi udah kerja sendiri, boleh gue hamburin hamburin duitnya. beneran dibeli, ya. di dulu. Nih, nih sempet please lah api api yostar api api yostar yostar yostot apapun lah itu hyper grab juga nih lebih soft, ayo yuk lebih no, soft please gas saja mas gas oke lagi pakai lagi beneran ya dapatnya ya ini eh terbalik cuy oh betul sorry misalkan ada suara bayi kakak gua ada di rumah satu di tengah hmm? apakah ini cuy Spesialis di depan. Ayo apa ini? Maaf ya, ini chatnya agak sedikit delay ya. Gas, S. S Gak mungkin piti. Berarti bisa disimpan ya. Rainbow operator, code name Ash. I have my authorization and I'm ready for assignment. Sip. Mantap, eh. Habis 110 ya. Yes. Yes, ya. Mantap, coy. Dah, dah, bubar, bubar. I can only imagine how it is to be with you. From the first day I saw your face, I knew this love was true. But you already taken Nothing I can do So I can only imagine How it is to be with you I can only imagine us both loving through the night I can only imagine us together by goodbye